Kegiatan senam DJ santui banget. Buat joget, bergoyang, juga berdansa bersama anak-anak SD. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke lur. Selamat menonton. Aku takkan